Silo Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia di Poras Cimadi. Hari ini, Senin, tanggal 20 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. -wala. Untuk kelanjaran acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca doa dipimpin oleh Aida Adam. Kami silahkan. Sejahtera dan tetap terselangat buat kita seluruhnya. Yang saya hormati Bapak Begohumu, Dewan Pimpinan Pusat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Bapak Kolonel Perewaran Sugeng Waras yang saya hormati, Bapak Wakil Bapak Miko, uh, kepada Bapak Kun, Brigjen Ketua Pepabri, DPC, Bapak Ri, uh, Cimahi, kepada Pak Jb Sinar Saya, antara Enam kemudian Ketua DPC Purwakarta, ya. Bapak Retnan Warsinta, Ibu Sugeng, Banten. Uh, Oh satu lagi nih dari Jepantan nih sekretaris dewan pimpinan daerah MPP Banten Bapak Network Warrior TNI Mujiono Haji Mujiono Terima kasih Pak. dari Banten Langganan juga untuk menonton Dan juga kepada ibu-ibu bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Saya ucapkan terima kasih Yang pertama kami terus saja aja berbangga hati ini yang kedua kali kami kemari diterima dengan baik oleh pihak Polres Ya, ini suatu penghargaan yang tinggi bagi kita memang hari ini biok tidak ada ada kegiatan penting diwakil oleh biok, kota Bapak-bapak Polres yang saya sampaikan saat ini pertama saya mengenai koordinasi-koordinasi eh, dengan pihak Polres Alhamdulillah cukup baik Bapak-bapak Polres ya Kenapa? saya selalu koordinasi internas dengan uh, Pak Lulvi ya mm -hmm. ke, ke asap resgri, mana Pak Lulvi ya huh? ah, jadi. saya selalu, beliau selalu apa ya, berkumpul termasuk juga dengan Kanit pak Sapadu pak Dwi deh. kemudian dari intern Pak Roy Suryo Pak ya Ah, Jadi, itu, tiga itu, ini kan itu Mas eh, Suryo, bukan? Suryo. Ya. Oh, Mas Suryo, Suryo, Suryo. Jadi kami tiga ini, Mas Suryo, Bapak ini, Siap. cukup baik dari kami. Oh, Sangat kami juga, perkembangan ini dapat kami monitor dengan baik. Pada saat kita pertama pertemuan di sini dan e, kita tahu bahwasanya Persi oh, Mahi sudah melakukan suatu apa e, langkah yang cukup baik, ya. Uh, sudah mendapatkan satu orang tersangka uh, dan saat ini uh, koordinasi kami dengan Kasipidum das dan dan Simae dan sudah Pak uh, Kasatres sudah berjalan baik dan ini akan segera disepatkan Udah B2 apa uh, B21 atau 2 B2. B2 berkas perkara tersangka dan barang sudah di kejaksaan negeri Cimahi dan negeri Cimahi kejaksaan negeri Cimahi segera akan koordinasi dengan pengadilan negeri untuk menjalankan si ters tersangka ini pertanyaan ini. Uh, yang berikutnya begini Bapak Bapak Kepreskan ini ya. seharusnya sudah menyampaikan dari awal sebaiknya dan ya, sebaiknya. Uh, satu orang yang bapak saat ini belum kita jadi bentar saja, Atas nama Dodi, itu kan sentral sekali, sentral dia Karena dia mendapat order dari Ilham, si pelaku pengusuhan ini Dodi cari orang, pernah yang namanya Rizkyanto Ini koordinasi intesnya juga ini Setelah <tuh>. Rizkyanto dengan Ilham itu sudah cukup baik koordinasinya. Pembicaranya Pembicaraannya baru sih, Dodi terpas 2, itu yang kandian seperti itu Nah, koordinasi ini terakhir dengan Bapak Pasar resi Alhamdulillah, kalau keko ini akan ya. ditingkatkan Pak ya sudah. sudah ya, Alhamdulillah Sudah Jadi, si Dodi ini dari Tersangka ya Atau kami memberikanlah apa-apa semacam surat begitu Ya ya, apa Kalau SPDP yang diserahkan kepada si Kasang kan itu sudah dapat ya? Kalau mau kasih Pak ya? Jadi itu Pak, pasukan pulang KDRIPOL sudah ada berikutnya Tersangka Dodi ya dan itu sudah sampai ke akhirnya berpasukan, Alhamdulillah. Jadi sementara memang ini sambil menunggu sih apa bang, perkataannya Ilham ini, ini satu langkah bagus juga ya, kita apresiasi juga. Cuma kita memang presi kita situ, bapak kampres, Pak ya. nah, lebih ya. Barulah segera tangkap ini, itu, ini sangat krusial. Kita menjawab pertanyaan ini tidak seluruh Indonesia itu para penyerawan, sulit. Kenapa sih kita tidak disebutkan kak? Hai, gitu? kalau kita bantuan kita bisa, kita yang penting. Hai, namanya. apa itu? Tetap gimana dia? Eh, kan, kan itu di kota ciri-cirinya sudah diketahui. dan pergerakannya sudah memang cepat cepat cepat tangkapkan begitu nanti kan belum nah itulah datangnya dari beliau ini kemarin menanyakan itu pak apa ya pak alokapores ya, dimana kendala kendala itu ya. mungkin nanti bisa disampaikan pada prinsipnya kami dengan cara kerja yang dilakukan oleh Polres Cima ini sudah uh, on, apa on the track lah ya, ya. sudah berlanjut kepada tersangka Dodi nah ini harapan kami yang paling utama Uh, pelaku utama yang melakukan penusukan itu, penganian itu, do, uh, saudara Ilham, mohon bisa itu seharusnya berpandang. Saya kira itu saja sementara saya, tadi dua kita, loka kores, tetap ini terbuka terus ya Pak Domi ya, ya sekurasi kita ya. Saya kira itu saja, terima kasih. Selamat datang, terima kasih. Ya. Wabila... Kan pelaku, kalau kami tugasnya adalah mengungkapkan kejadian tersebut dengan beberapa motivinya, sehingga... Kami rasa kami tidak bisa bermain perang sandiwara, kami melaksanakan apa adanya yang kami laksanakan saat ini. Dan insya Allah, jangankan ibu yang berkhawatir, kalau ada anggota saya yang aneh-aneh sejauh, itu kami yang bertindak ya kami yang berpikir, Contoh misalkan setiap pagi saja Pak kasih rotam yang hadir sekarang ini tadi pagi sudah merasakan kegiatan di lokasi sini. Anggota yang kamu panjang dengan tidak ini, yang nyidiknya nyeleneh-nyeleneh jangan sampai itu dan dia tidak akan mungkin bisa melakukan masih berpikir pelaku kedua ini yang ditangkap ini saya bongkar bukanya gitu mungkin masalah juga berbeda ya karena waktu itu hari cuaca. Nanti kalau pasal hukum dan datuk, yang bersakutan belum? oh sudah? enggak, sebetulah jadi bisa aku memberikan ini orang bertanya-tanya, tapi gak boleh dibotong Apa betul itu berlaku, gak bertanya seperti itu Hanya orang itu berpada yang jalan-jalan yang rekayasa, rekayasa saja. nah, kami gak ingin seperti itu kalau itu terjadi bakal makin terpuluhnya nanti silat-silat politiknya itu harapan kita Kita sekarang masih masih percaya Kenapa kepercayaan penawaran ini? Karena memiliki kesempatan seperti katakan oleh Ketua Umum Pak Sugeng Kita memberi percaya kepada polisi Tapi jangan istilahnya berlarut-larut dari tele Seperti orang melihat tembok pilih Ada satu kasus itu cepat sekali Satu hari bisa bisa ini yang mungkin ada kepentingan cepat ya Tapi kalau gak ada kepentingan Ya mungkin seperti ini gitu Akhirnya orang berpikir itu akan apa namanya wahdi satu rekayasa apakah memang begitu? kalau alam ya hanya allah yang tahu. Jadi tugas polisi itu memerlukan kepercayaan keras. Tapi kalau sampai rakyat tidak percaya hilang kepercayaannya karena perlakuan ataupun tindakan atau sikap pun dari institusi polisi yang bekerja tidak sesuai aturan tentang tugas-tugas sesuai -tugas dengan protapnya mm -hmm. rakyat akan lari pak lari, yeah. itu sangat sayang sekali nah, kalau mayoritas rakyat sudah tidak percaya mau jadi apa kita ini harus negara ini mau jadi apa gitu Atau, kalau ya kita berharap, rakyat berharap apalagi kami perempuan lawan yang sama-sama kita bertugas, dulu AB okay. sekarang sudah terpisah ya, tahu tugas-tugas kita dan ingin lembaga-lembaga negara ini wakil kuasa hukum dari Bapak waras kami akan menyampaikan surat tolong sampaikan surat saya kepada Pak Kapolres ini ada surat saya minta dijawab tertulis pada email saya maupun ke sekit kami selaku kuasa hukum meminta kepada Bapak Wakapolres apabila memerlukan tenaga bantuan untuk menangkap pelaku kami siap. Kalau Banten, Kami masih punya banyak anggota yang eksis untuk membantu kepolisian dalam menangkap tersangka ini. Tolong kami minta fotonya namanya. Kami siap untuk menangkap. Mantap. Kami pemuda masih banyak jaringan yang masih aktif untuk melaksanakan tugas ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Hukum sudah disampaikan bahwa selalu inten antara pasugang dengan pihak kepolisian dan juga sekjen Raisahar ini selaku kuasa hukum selalu juga ditekannya. Dan saya mungkin yang paling Hampir tiap hari, kalau saya bukan Pertelepon dengan Mas Sugeng Ini datang ke rumah Mas Sugeng ya Mas Sugeng Mekannya Saya tanya ke Mas Sugeng Mas, kita sama-sama Pernah di gini, di kan. Mas, apal enggak orang? Mukanya, apal kan? Ya. Jadi senjata, saya bilang Kalau nanti untuk Alat bukti di pengadilan apa? Ya, syukur Nah, dalam hal ini mungkin saya sama Tadi pertanyaan oleh Mas Kun Raisahan Jadi saya tidak akan panjang lebar, sudah dikemukakan Hanya satu mungkin permintaan saya Tadi sudah dikatakan bahwa ada tersangka Saudara Dodi Apakah bisa nggak diperlihatkan? Karena ini kebetulan di depan kita ini Mas Sukumnya hafal wajahnya orangnya itu Nah, kalau bisa ini kan jangan-jangan ini mas orangnya mungkin saja toh ikannya kita nggak tahu sebelum tersangka utama Ilham ini tersangka tadi pun dari sampaikan oleh Maskun memang saya tahu persis situasinya bagaimana keadaan kondisi daripada Polri saat ini ikannya dan situasi bangsa dan negara juga kita hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin di sini hanya waktu yang tadi sudah disampaikan oleh ketua. Ini kan, ya. waktu itu punya Allah. Kan. Mudah-mudahan di sini, aparat kepolisian bisa secepatnya menangkap daripada pesan ayah namanya tapi oh. saya mohon kalau bisa Siap. tapi saya mohon bisa dipertemukan lihat wajahnya seperti yang pertama si siapa? Yang pertama, Rizky Rizky kita bisa melihat walaupun tertutup mukanya. mungkin saja Dori juga saya tidak akan panjang lebar karena tadi sudah sampaikan panjang lebar sama takut karena uloin saya maaf, nah konf, eh, dekatnya. Dekatnya, maka saya yang satu, baik, bapak. Kan. Terima kasih. Wadilah Taufi Wadilah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik kasih. Kemudian, kemungkinan kedua, apabila pelaku itu tidak tertangkap, seperti apa? Ulangi lagi, apabila pelaku itu tidak tertangkap, kemudian, karena harapan kita semua, supaya pelaku itu tertangkap kemudian diproses hukum. Karena kalau tidak tertangkap itu akan melakukan hal yang sama seperti kejadian sekarang akan uh, memakai atau akan berbuat seperti uh, yang telah dilaksanakan oleh uh, ketua umum kita. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon ini kepercayaan ini betul-betul di apa ya dan di tempat untuk menaikkan citra yang sekarang lagi itu dikatakan Mungkin itu saja. Terima kasih.